Gimana sih? dong. Halo guys, Assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel saya PNSK Official. Oke, jadi video kali ini seperti biasa saya akan membagikan preset yang terbaru, guys ya. Jadi di sini itu spesial preset-preset preset yang sat-sat gitu ya. Sat boy, sat boy, sat girl gitu, guys ya. Oke lah tanpa berlama-lama kita langsung aja simak satu per satu presetnya ya. I'm mm sorry. -hmm.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 Oke okay, lanjut ke presiden yang keempat Oke lanjut ke persediaan yang kelima Sampai <tik> Yang tidak punya, ternyata, orang punya, ma ma ma makin sedih yang saya rasakan. Ada nah, kita yang tidak punya, ternyata, orang punya. Aku atau harta, Sampai tapi aku milih kamu karena aku nyaman dan bahagia bersamamu. Tolong jangan pergi ya. Kau aku malam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 oke okay, lanjut ke presiden keempat 14 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-15 Oke, lanjut ke versi DM ke-17. Oke lanjut ke bersita yang ke delapan belas. <Susuk> Oke lanjut ke bersita yang ke sembilan <Susuk> Oke lanjut ke persediaan kedua puluh Oke guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya